wajib bagi manusia ini menjalani hidup amaliyahnya itu berdasarkan nidhamun minallah tahu diri dong Abah sering di, dibully di medsos ya disebut kadrun lah disebut gak tahu diri katanya kalau mau syariat Islam seronoh pergi jangan ada di NKRI Abah disuruh pergi Sebenarnya yang lebih tep, yang pas diusir di itu siapa? Mereka yang menolak syariat Islam. Indonesia ini asli ciptaan Allah, milik Allah. Semua yang ada di Indonesia ini, sebagaimana yang ada di seluruh bumi di dunia ini, semua karunia dari Allah. Maka kenapa menolak syariat Allah? Tahu diri dong, kalian di sini itu penumpang, ya. Numpang hidup, numpang hidup aja belagu, pakai menolak aturan Allah. ya dan bermula sisi Ruhia tu yang bangsa, pihi di dalam Islam. Hia anahi itu kaum nul asyai adanya berbagai hal. makhluk lukotan diciptakan, leholikin bagi holik pencipta. Wamuda barotan dan diatur liana nal drotak karena sesungguhnya pandangan al ami kotak yang dalam lil kauni bagi ma, uh, alam wal insan dan manusia wal hayati dan kehidupan wama dan perkara yang haulaha di sekitar al kaun wal insan wal hayat wama dan perkara yang ya taalaku hubungan apa sih ma biha dengan al kaun wal insan wal hayat Wal istidlal dan karena sesungguhnya uh, istidlal itu pembuktian, ma hawlaha wa biha. Itu Yuri telah menampakkan apa sih al istidlal, al insana akan manusia, al naqsa akan sifat kurang, wal ajsia dan al musyahada yang disaksikan. Al-Mal Musa yang terindra iha dihil asyai di dalam semua hal ini jamiiha yaitu semuanya al-asya itu mimma jadi akhbar dari li'an al-droh li'an al-istidlala itu mimma tengah dari perkara yang ia dulu menunjukkan apa mat dengan pembuktian ia dulu tuh membuktikan atau menunjukkan bila dengan pembuktian kotiatan yang ala annaha atas sesungguhnya al wal insan wal hayat itu makhluk diciptakan lekah likin bagi khalik omudab dan ditata diatur bihamrihi dengan perintah Al-Khaliq. Wa'an insana dan sesungguhnya manusia, wa'uwa dan al-insan, itu sairun berjalan hayati di dalam kehidupan. La'budda tidak boleh tidak bagi al-ins min dari Turan. Yunadlimu yang menata apa si nidhom, Goro izahu akan naluri, nalurinya al-insan. Wahaja, enaknya jadi mu'anas sih. Wahajatihi, dan akan hajat-hajatnya al-insan. Al-Adhawiyata, yang bangsa anggota badan. Jadi, ini anak-anak. Yang dimaksud aspek ruhiyah, sisi spiritual. Ya, yang ini tidak ada di ideologi selain Islam. Itu pengertiannya adalah gini. Manusia itu punya aspek spiritual. Pemahaman yang mendalam bahwa alam, kehidupan, dan manusia itu diciptakan oleh al-kholik. Ini membantah komunis yang tidak percaya ada Tuhan Al-Khalid. Kenapa demikian bahwa alam, kehidupan, dan manusia ini diciptakan? Karena faktanya, jika kita meneliti dengan mendalam, kalau bahasa kekiniannya mengkonfirmasi, memberikan informasi ke kita sebuah fakta apa? Bahwa tiga-tiganya itu, Memiliki sifat yang melekat. Satu, an-naqsu. Dia alam, ini terbatas. Kehidupan, ini juga terbatas. Dua, al ajza lemah. Manusia ini lemah. Alam ini lemah. Yang ketiga, wal-ihtiyaj. Dia bergantung. Tidak ada yang bisa mandiri. itu Manusia itu bergantung. nah sesuatu yang terbatas, sesuatu yang lemah, sesuatu yang bergantung kepada yang lain, itu makhluk pada manusia. Tadi alam, kehidupan, dan manusia. Ini aspek spiritual. Bahwa manusia di dalam menjalani kehidupan ini, itu butuh kepada peraturan, goriza. Jadi di dalam diri manusia itu ada yang namanya gorizah, ada yang namanya hajat al Hajat al makan, minum. Yang kedua di dalam diri manusia itu ada yang namanya naluri, disebut gorizah. Dalam kehidupan ini, itu manusia butuh peraturan agar dia tahu apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum dan yang tidak. Bagaimana olahraga, dia berdosa. Bagaimana istirahat supaya tidak berdosa. Itu ada aturan. Termasuk di dalamnya, manusia butuh peraturan untuk menata naluri dia. Ada naluri di dalam diri manusia. Naluri beragama. Ini kalau nggak diatur, orang bisa nyembah batu, bisa nyembah, bisa nyembah nabi, bisa mentuhankan malai. Burijah tadayun. Di setiap diri manusia ada naluri beragama. Ada juga yang kedua, gharijatun nau nikah. Di nikahnya ada peraturan ini dan itu. Ya. Ada lagi gharizah gharizatul baqo. Harga diri. Harga diri ini harus punya. Tapi bagaimana supaya harga diri itu tidak jadi egoisme? Tidak jadi ketakaburan, ditata. Nah, ini aspek spiritual namanya, aspek rohani namanya, yang di Komunis nggak ada. Nah, berikutnya, ini kita akan membantah ideologi kapitalis. Kapitalis itu kan dia percaya ada agama, dia percaya ada Tuhan tapi peraturan Tuhan, peraturan agama dia tolak dalam kehidupan. Itu bertolak belakang dengan aspek spiritual. Bagaimana mungkin manusia yang statusnya sebagai makhluk Tuhan tapi tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan? Paham? Maka satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah itu ya Islam. Walayata'a dan tidak boleh datang, dan nildomu peraturan ini, minal insani dari manusia. Manusia dalam hidup ini butuh apa? Butuh nidhom, butuh sistem, butuh peraturan. Jelas? Gak mungkin manusia hidup tanpa aturan. Nanti apa bedanya dengan serigala? Tapi di garis bawahi, dalam Islam, peraturan itu tidak boleh dari manusia. Kenapa? Karena tadi sudah disebut, li'ajzihi. Manusia itu kan lemah. Ini, mengha ini menghantam kapitalisme. Wa adami Dan tidak meluasnya ilmu manusia. Wa li'anna fahmahu. Dan karena sesungguhnya pemahaman al-insan, li'haddatan dhimi untuk peraturan ini, itu urdhatun ya memunculkan litafawuti akan adanya perselisihan wal ikhtilafi dan perbedaan Watanakudi dan pertentangan lima itu setengah dari perkara yang yuntiju yang melahirkan apa sih ma an akan peraturan al-mu'adiyah yang menimbulkan ila insani kepada kebinasaan manusia kenapa peraturan itu tidak boleh datang dari manusia untuk mengatur manusia alasannya adalah satu, kan sudah tahu manusia itu lemah adami ihatoh Adamil ihatoh ilmunya terbatas Terus kalau dipaksakan manusia membuat peraturan, maka yang pasti, satu, akan menimbulkan perselisih. Beda waktu, beda tempat, beda selera. Pertentangan. Lain tempat, lain waktu, lain suku, lain selera. Bayangkan, mereka suruh buat peraturan apa yang akan terjadi diatur dengan hukum yang yang berganti-ganti, ya, yang dirombak lagi diulang lagi, ganti orang, ganti rejim, ganti selera, dirubah lagi, itu akan menimbulkan ilasyakha il insan, manusia akan binasa karena ini. Nah, ini menghantam ideologi kapitalisme yang mana di satu sisi kapitalisme itu mengklaim percaya ada Tuhan, ada agama tetapi menolak peraturan Tuhan, peraturan agama. Jadi ini ideologi kafir ini. Ya, walaupun percaya dan ideologi kapitalis sekarang banyak di dianut oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam tanpa sadar bahwa keberadaannya sebagai muslim, tapi kemudian menganut ideologi kapitalis, sebenarnya kapir juga seperti komunis. Kenapa? Bedanya kalau komunis, nggak mau saya pakai aturan Islam. Karena saya nggak percaya Islam. Nggak mau saya pakai aturan Allah, karena saya tidak percaya ada Allah, gitu. kalau komunis. Tapi kalau si kapitalis, saya percaya ada Allah, itu Tuhan saya. Saya percaya dengan Islam, itu agama saya. Tapi maaf, maaf saya nggak mau pakai aturan Allah. Saya nggak mau pakai aturan Islam. Kapir juga. Jadi kapitalis itu, jangan dianggap ideologis tengah kapir ya. Itu kapir juga seperti komunis. Dari sisi, sama-sama menolak aturan agama. Menolak aturan Allah. Jelas anak-anak? Nah, ini dalam banget nih. Walidhalika oleh sebab itu, ala sebab yang tadi ke mana ini walaya ta'ata hadha nizam min al ilsa kana ada itu hatman menjadi satu kepastian apa ayakun Hendaknya ada apa nizam mu peraturan itu minallahi dari Allah taala sambil ma tinggi ya Allah kalian perhati lihat Indonesia wajib Karena Indonesia ini bumi Allah oleh sebab itu Kalian harus melihat fakta. Bagaimana Indonesia hari ini? Beres apa hancur? Hancur. Pertanyaan berikutnya. Akankah kalian biarkan atau kalian berubah? Kalian rubah? Berubah. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara merubahnya? Ketahui ke sini Indonesia hancur karena tidak menerapkan aturan Allah. Tidak menggunakan aturan Islam Walaupun Mayoritas penduduknya berag Mengaku beragama Islam Abah harus garis bawahi? Mengaku Hari anak-anak sekalian Kalian harus bertanggung jawab tuh Membuktikan kasih sayang kalian kepada sesama Membuktikan kepedulian kalian Terhadap ini bangsa Ya Lakukan perjuangan Lakukan pergerakan Untuk merubah Negara kita yang hari ini hancur, terpuruk kayak begini. Menjadi negara yang bangkit, yang maju. Caranya, ganti sistem. Dari sistem jahiliah diganti dengan nidhomul islam. Diganti dengan syariat islam. Saluh Allah Muhammad. Paham gak anak-anak? Logis gak? <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Wali hada oleh dan karena ini itu ke mana ke jumlah yang paling dekat lidzalika Karena hatman ayakunun nizam minallah karena ada itu li zaman wajib alal -al insani atas manusia apa Ayusayiro. hendaknya menjalani menjalankan apa siapa si al-insan amalahu akan amal-amalnya al-insan binidzomin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 maka kenapa menolak syariat Allah? Tahu diri dong kalian di sini itu penumpang, ya. numpang hidup, numpang hidup aja belagu pakai menolak aturan Allah yang punya Indonesia. Paham anak-anak? Jelas anak-anak? Tahu diri dong kalian yang pergi jangan ada di bumi Allah. <laughs> Sering apa dibuli begitu? Oh no, katanya pergi ke Arab. Di sini nih NKRI kada gitu. Di sini nih hukumnya Pancasila, bukan syariat Islam. Ya Allah ya Rabbi Akhari. Ada orang kayak begitu. Masyaallah. Ya Allah. Haypir awalnya. Pir on ya. itu makan minum rezeki dari Allah tapi menolak syariat Allah dan memerangi syariat Allah, mengusir syariat Allah. Ila an ya. Kecuali sesungguhnya perjalanan ini bin dengan sistem agak kurang enak nih. itu inkana apabila ada apa sih hada tasir itu binaan berdiri ala manfaat dan nidom di atas manfaat peraturan ini walam yakun dan tidak ada apa sih hada tasir itu binaan dibangun ala anahu atas sesungguhnya hada nidom itu minallahi dari Allah, la takunu, maka tidak ada, itu fihi di dalam, hadatasir, apa yatun, aspek, ruhiyatun yatun, yang bangsa, spiritual, hanya nah, saja, anak-anak nih, kalau ada seseorang, dia mau tuh, misalnya, iya saya setuju, uh, diterapkan, Sistem ekonomi Islam. Tujuannya supaya ekonomi Islam ini e, membawa Indonesia selamat dari jeratan hutang, misalnya gitu. Aspeknya aspek manfaat. Ya, saya setuju dengan hukum potong tangan bagi para koruptor, supaya tidak ada lagi yang korupsi. Aspeknya itu aspek manfaat. Maka yang demikian itu masih belum bisa disebut sebagai nahiyah ruhiyah. Orang ini masih belum punya iman. Kalau mau menerima syariat Islam tapi dasarnya adalah karena manfaat. Masih dianggap dia belum punya ruhani, dia belum punya spiritual. Terus harus bagaimana dong itu? Ya, contoh. Ada orang, ya saya setuju diterapkannya syariat Islam untuk mengelola sumber daya alam. Supaya nanti BBM ini gratis. Salah satu manfaatnya kan itu. Kemudian orang prioritasnya ke sana. Iya, supaya nanti listrik gratis, BBM gratis, pendidikan gratis. Saya setuju pakai syariat Islam. Itu masih belum di kategori ruhiyah. Masih belum di kategori iman. Oleh karena itu, maka lanjutkan Bala buddha, bahkan tidak boleh tidak min ayyakuna dari hendaknya ada apa tandimu apa tandimul insani pengaturan manusia amalahu akan amal-amalnya manusia fil hayati di dalam kehidupan biawamirillahi dengan dasar perintah-perintah Allah wanawahihi dan larangan-larangan Allah itu binaan jadi hobar dari ayakuna itu binaan dibangun ala idrakihi atas hubungannya al-insan maaf, atas kesadarannya al-insan silatahu akan hubungannya al-insan billahi dengan Allah at-datu jadah sehingga ditemukan apa ruhu aspek spiritual fil-a'mali di dalam amal-amal manusia. Jadi dasar yang dibangun adalah hidroksilah bilah. Kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Contoh, perhatikan. Kenapa kamu nggak mabok? Nah, dia ngomong, kan di dalam Islam juga nggak boleh mabok kan? Gitu. Iya. Makanya aku enggak mabok. Karena mabok itu merusak kesehatan. Kalau jawabannya kayak begini, orang ini belum punya nahiyah arruhiyah. Belum punya iman. Harusnya bagaimana? Dia ngomongnya begini. Karena minuman keras atau apapun jenisnya itu diharamkan oleh Allah. Titik bukan karena itu merusak kesehatan. Ada orang, kamu nggak jinah? Iya, aku nggak berzina. Kenapa? Takut HIV katanya gitu. Takut apa? HIV. Kekesehatan kesehatan kan dia. Aku setuju tuh. Orang yang jinah itu di kalau gue rumusan dicambuk 100 kali, kalau yang muhsan diranjam sampai mati. Aku setuju itu dengan syariat Islam itu. Kenapa? Supaya orang terhindar dari Penyakit HIV, ah. sadaran menerimanya iya, memahami di situ ada manfaatnya iya, tapi mentok sampai di situ nggak boleh. Harusnya gimana? Kamu nggak jinah ya? Iya, setuju juga kalau yang jinah ini dihukum. Baru muson, cambuk 100, yang muson teranjam sampai mati. Setuju saya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah, kita hidup di bumi Allah, kita harus tunduk sama aturan Allah. Nah ini orang beriman namanya. Ini namanya orang yang silah bila ini nih yang harus digaris bawah. Masya Allah, Syekh Taki membahasnya luar biasa. Masya Allah, Syekh Taki itu mencer, apa? Ya, memberikan penjelasan-penjelasan agama tuh terang banget. Kamu sedekah? Iya. Kenapa sedekah? Kata Ustadz, sedekah satu, dibalas sepuluh. Sepuluh, berapa, se, apa, tujuh puluh, Tuj, eh, apa, Ya Allah, berbalas tujuh, tujuh, dikali seratus, satu, dibalas tujuh ratus. Makanya aku sedekah, ada gitu. Aspek manfaat. Harusnya gimana? Kamu sedekah? Iya. Kenapa sedekah? Karena Allah mengharamkan sifat bakhil. Karena Allah mewajibkan saya untuk mentasrupkan harta ini di jalan Allah. Tuh. Jadi, larinya ke Allah, ke Allah, ke Allah. Nah, ini namanya orang yang punya an aruhya, Dan inilah orang yang beriman. Kalau tidak begitu, belum disebut orang beriman. Dia hanya memandang Islam sebagai sesuatu yang bermanfaat, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idirruhu. Karena bermula yang disebut ruh. Ya. Ini yang disebut kata Syekh Taki itu. Kata Syekh Taki. Apa yang disebut ruh? Kan ada di dalam diri manusia ini. Ada yang namanya ruh. Dan ada yang namanya madiah. Paham? Madiah itu apa? Amal. Amal itu fisik. Nah, harus dicampur dengan ruh. Ruh itu apa? Nah, ruh itu bukan nyawa bahasanya. Di sini disebut idir ruhu, karena bermula ruh, ya ruh itu idrakul insan, kesadaran manusia. Silatahu akan hubungan al-insan, bilahi dengan Allah. Jadi yang disebut ruh itu adalah ruhiyah, anak-anak, spiritual. Wa makna majjiha, dan bermula makna mencampurnya aruh ar maalmadati bersama dengan almadah fisik materi itu huwa bermula si majjiha, itu judul idrok adanya kesadaran lisilati bagi hubungan Billahi dengan Allah Hina l-qiyami Ketika melaksanakan Bil-amali dengan amal Faya siru berjalan Siapa si al-insan Bi-awamirillahi Dengan perintah-perintah Allah Wanawahi Dan larangan-larangan Allah Binaan Karena dibangun Ala idraki hadihi silah atas kesadaran hubungan ini bilahi dengan Allah. Gitu anak-anak. Terus, apa yang dimaksud manusia ini punya tugas mencampur madiah dengan ruh. Madiah itu amal, ruh itu adalah ruhiyah. Kesadaran hubungan dengan Allah. Contoh. Jadi kesadarannya itu bukan karena manfaat. Contoh. Nabi waktu di Mekah. Itu ditawari oleh para petinggi Quraisy supaya Nabi menjadi pemimpin di Mekah. Tapi dengan saat pengamalan agamanya gantian. Orang Quraisy tanda petik ya. Entah kelelahan atau karena kebijakan. Tanda petik. Itu gak mau bertikai dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mencoba. Untuk melakukan lobby kepada Nabi. Oh ini pengen apa sebenarnya? Pengen jabatan kah? Pengen hartakah? Atau pengen wanita? Kata siapa? Para petinggi Quraisy. Apa yang diinginkan oleh Nabi? Semua satu. Ingin tegak hukum Allah. Gitu. Karena ini bumi-bumi Allah ditentang terus-terusan oleh orang Quraisy. Nabi nggak kendor-kendor dawahnya Akhirnya coba dilunakan Kalau begitu, aku kasih deh kesempatan kamu untuk mengamalkan agama baru kamu ini. Dan, dan di posisi kamu sebagai apa namanya pemimpin di sini. Tapi cara pengamalannya gantian. Kalau Nabi melihatnya, kalau Nabi tidak punya ruh, kalau Nabi tidak punya ruh ya, itu akan diambil. Karena ini manfaat. Saya ditawari jadi kepala negara loh gitu. Untuk memimpin Quraisy Wah ini manfaat ini. Setelah aku jadi orang nomor satu di Quraisy tinggal aku yang merubah ini persoalannya. Bahwa ada tahap mengamalkan agama gantian dulu, itu proses gitu-gitu. Kalau dasarnya manfaat, kata Nabi, ini peluang. Ini peluang. Pasti diambil oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi mau menerima tawaran itu? Tidak. Kenapa? Karena Nabi sadar, aku bukan mencari manfaat versi aku. Karena ada larangan di dalam Islam, Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara Islam dengan kesesatan, maka itu tidak diambil. Kesadarannya bukan karena kemanfaat, tapi hidroksilah billah. Jelas anak-anak, bayangkan. Nabi Yusuf. <tuh> Nabi Yusuf, rasul yang luar biasa. Rasul Allah yang luar biasa gantengnya, sampai kalau ngelihat Nabi Yusuf, nggak sadar si perempuan itu lagi ngupas buah-buahan, ya. ngelihat Nabi Yusuf buahnya jatuh yang diiris jari. Saking apanya? Ganteng. Dalam suatu kesempatan, Dijebak oleh siapa? Zuleha. Zuleha perempuan yang cantik banget, yang cantik ketemu sama yang ganteng. Gak ada orang. Dijebak ada ruang tertutup. Nabi Yusuf diajak zina. Nabi Yusuf itu orang yang terbuang dari kampung halamannya jauh. Artinya perhatikan betapa hebatnya idroksillah bilahnya Nabi Yusuf jauh dari keluarga dari kampung halaman nggak ada yang kenal ini di ruang tertutup karena dijebak di depan ada perempuan cantik ngajak jinah mungkin banyak laki-laki menolak diajak jinah. Tapi jawabannya Pak Kenapa kamu nggak mau jina? Kesempatan ada loh. Nanti karirku jatuh, nama baikku tercemar, nama baik aku tercemar. Aku takut ketahuan istriku, aku ketahuan rakyat, takut ketahuan rakyatku. Jadi dia meninggalkan larangan, tapi dasarnya bukan hidroksila bila. Sebagaimana orang mengerjakan perintah, kelihatannya taat. Tapi dasarnya manfaat. nggak ada sama sekali hubungannya dengan Allah. Orang kayak begini. Itu belum bisa memadukan. Antara madah dengan roh. Masih dianggap. Belum beriman. Paham anak-anak. Jadi kata Syekh Taki. Ini harus digabung nih. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasoro ya. Ya. Uh, pal amalu. Pal amalu mangka bermula amal itu ma materi. Wa idraku sila dan bermula kesadaran hubungan bilahi dengan Allah hinal qiyami. Di saat melaksanakan bihi dengan al-amal, itu hua bermula idrak itu arruhu ruf. Pasoro mangka jadi apa tasirul amali menjalankan amal bi awam mirillahi dengan perintah-perintah Allah Wanawahihih dan larangan-larangan Allah. Binaan karena dibangun ala idrokusilati di atas hubungan-hubungan, ya itu wah bermulasi idrokusilah itu majul madah menggabungkan, mencampurkan materi beruhi dengan ruh baik. Nah oleh karena itu maka apa yang dimaksud dengan menggabungkan materi dengan ruh Maksudnya adalah manusia di setiap aktivitasnya harus dilandasi dengan kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah. Kalau itu perintah, uh, per, apa namanya uh, yang dilaksanakan? Atau kenapa kamu tidak melakukan ini, ini, ini, ini, ini, nih Dasarnya adalah karena ini diharamkan oleh Allah gitu. dalam perkara yang sifatnya perbuatan. Dasarnya adalah, pastikan, ini perintah Allah. Dalam perkara yang sifatnya dia menahan diri untuk tidak melakukan hal itu, dasarnya adalah, karena ini dilarang oleh Allah. Kenapa tidak jinah, kenapa tidak judi, kenapa tidak mabok, karena aku nggak punya duit. Iman apa tidak? Tapi dasarnya apa? Kenapa kamu tidak jina kenapa kamu tidak judi, kenapa tidak uh, mabok, dan lain-lain dasarnya Pak. Ini diharamkan Allah. Kenapa kamu tidak korupsi? Kenapa kamu tidak suap? Padahal gajimu kan kecil. Kamu berpeluang loh. Tibang menyalahgunakan tanda tangan, tibang korupsi 10 juta, 100 juta. Ah, tibang 300 juta. Yang lain udah triliunan loh gitu korupsinya. Ini peluang loh, kesempatannya ada loh. Dia bilang Allah mengharamkan ini. Nah ini yang namanya apa? Dalam aktivitas dia bekerja, fisik kan? Dicampurkan dengan nahyatir ruh, anahyatir ruh, aspek spiritual. Kalau seperti ini anak-anak, pantas enggak orang-orang kayak kita disebut mengancam negara? Hmm? Jadi siapa dong yang mengancam negara itu? Mereka yang menolak syariat Allah, yang menolak syariat Allah kelihatan jujur ketika ada pengawasan ketika tidak diawasi balik lagi korupsi karena nggak ada kesadarannya hidroksilabil. bagaimana ada hidroksilahbila dia katakan ini kerja ini kantor nggak ada hubungan dengan agama agama itu ketika saya dari masjid ah, kacau itu yang disebut apa namanya kafir gaya baru nah, dikira kafir itu cuma komunis doang ingat mengaku beragama Islam, tapi menolak syariat Islam, itu kufur. Jelas, anak-anak? Ini akan menyelamatkan negara ini. Ini akan menyelamatkan penduduk negara ini. Dan ini akan menyelamatkan dunia. S.A.W. S.A.W. S.A.W. S.A.W. S.A.W. S.A.W. S.A.W. S.A.W. S.A.W. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون قادمون قفلين. نرفع الرؤيات سوف يعلمون أن نحن